untuk membuat, membuat uh, pola, pola kerah, yaitu cara, cara membuat kerah kemeja ke bersambung. Nah, nah itu biasanya kita, kita buat uh, kemeja, kemeja bersambung, bersambung itu untuk laki-laki atau perempuan. Nah di sini cara itu sama ya. ya. Nah, di sini saya menggunakan ukuran dari baju, ukuran dari baju ya. Nah, nah jadi, jadi, kalau, jadi kita kalau kita membuat, membuat kerah itu kau kita ukur dari bajunya. Nah ini ukuran dari bajunya itu lima puluh dan, dan rumus, rumus untuk kerahnya, kerahnya itu adalah lebar kerah. kerahnya. Nah, lebar lebar kerahnya, kerahnya itu 50 cm, 50 cm yang, yang kita ukur, kita ukur dari, dari baju. Nah, kita, kita ukur dari baju itu lebar kerah dikurang 2,5 ya. Dikurang 2,5 setelah, setelah udah dapat hasilnya baru dibagi 3. Nah, di sini di 50 dikurang 2 2 2 setengah itu hasilnya... Uh, di sini disini kan, kan lebar kerahnya itu 50, 50. Kita, kita masukkan ke rumus 50, 50 dikurang 2,5 dibagi 3 itu hasilnya adalah 50, 50 dikurang 2,5 itu hasilnya 47,5 47 setelah itu baru kita, kita bagi 3 gana, hasilnya itu 15,83 nah, nah itu, itu kita, kita genapkan jadi 15,5 15 ya. nah ini, ini untuk rumus kerah yang, yang kita ambil dari baju, baju. Dari, dari baju, baju ataupun, ataupun uh, orang yang kasih kita baju, baju. nah itu tak kurang kerahnya nah kerahnya itu 50 cm, nah ini, nah, ini rumusnya ya, ya, ini ini ini. nah untuk nah, dalam membuat, membuat kerah itu nah di sini, nah, di sini uh, untuk dalam membuat rumus kerahnya, kerahnya yang kita, yang kita ambil, ambil dari, dari baju, baju itu, itu, itu adalah, adalah A ke, A ke B itu, itu rumus kerah. Nah, nah berarti, berarti rumus kerah kerahnya itu uh, lebar berat udah, udah dikurang dua setengah. Nah itu hasilnya empat puluh tujuh Jadi dari A ke B itu dari sini A ke B itu 47,5 puluh ya. Ini masih rumus untuk ukuran kecil, untuk ukuran kecil, menggunakan, kecil menggunakan skala 1 per ya. skala ya. ya. satu ya. ya. per Jadi, Jadi kalau, kalau kalian mau Langsung, langsung untuk kerah baju jadi, jadi kalian menggunakan meteran, ke meteran ya. ya. Nah, sini nah, saya, si, saya kasih contohnya untuk ukuran yang kecil. kecil. Jadi, jadi kalau, kalau kalian langsung ukuran yang besar ukurannya itu menggunakan meteran. Menggunakan meteran. Ya. Ya. Meterannya meteran meteran seperti ini. Nah, ini nah, namanya meteran. Nah, jadi jadi ini skala. Nah, ini untuk ukuran yang kecil. Ya. Ya. Nah, dari, nah, dari, dari sini, sini dari dari A. Ke b. itu 47,5 yaitu udah 50, kurang 2,5 setengah. Itu hasilnya 47,5 Setelah a ke b kita garis dari titik a ini titik a ya. Titik a ke b itu 47,5. Nah, selanjutnya b dan e ini e, b dan e rumus kerah dibagi 3. Nah, nah tadi rumus kerahnya itu 47,5 47, dibagi 3. Dibagi 3 dapat hasilnya 15,83 kita genapkan jadi 15,5. Jadi Jadi D dan E itu 15,5 ya. Nah Jadi ke sini. Dari A ke E itu 15,5. Dari E ke D itu 15,5. Dari D ke B itu 15,5. Nah, ini saya menggunakan skala 14, 4 nah, sekitar segini 15,5, nah 15 tengah, sama disini juga 15 15,5, 15 tengah, disini juga 15 tengah, jadi dibagi 34,7,5 tadi. Nah. Setelah itu rumusnya mudah. B dan E itu rumus sekarang Dibagi 3 hasilnya 15,5 Kita lanjut B ke C turun 4 B, B ke C turun 4 nah, Jadi tadi Itu dari titik B ke C Ini B ke C, turun 4. Di ke C turun 4 Di sini juga dari titik A ke C Itu turun 4 Jadi sini A ke C turun 4 Dengan B ke C itu turun 4 Nah setelah itu kita, kita lihat lagi rumusnya F ke H. H salah C ke G C ke F itu turun 3 C ke F C ke F turun 3, ini 3. di 3, disini tadi turun 4 disini turun 3 nah, kita lanjut, ini dari tadi C ke F itu turun 3 ya. tadi A ke C turun 3 ini turun 4 ini C ke F turun 3 setelah itu, kita lanjut rumusnya, E ke G turun setengah E ke G turun setengah nah ini ini yang udah dibagi tiga yang udah dibagi tiga, satu, dua, tiga nah ini garis yang kedua, itu turun setengah turun setengah, kita kasih titik namanya titik G ini titik E, tadi ini titik E, ini namanya titik E dari sini ke sini itu titik E jadi titik E turun setengah ke tengah titik G selanjutnya F ke H naik setengah F ke H naik setengah nah ini tadi F Ya, tadi C ke F itu turun 3 nah itu namanya titik F F ke H naik setengah nah jadi F ke H itu naik setengah nah naik setengah namanya titik H ini sama juga titik C turun setengah itu titik h ya. ya titik h kita kasih titik nama titik h titik h ya karena ini udah naik setengah ini turun setengah ya setelah itu h ke i maju dua setengah nah ini tadi h h ke i itu maju dua setengah ah ke ini du, maju dua setengah, berarti ah ke ini maju dua setengah, ini juga H ke ini maju dua setengah. Nah setelah itu tinggal kalian garis kotak gitu. Nah kalau kalian mau buat kayak seperti ini, nah biasanya itu kayak berbentuk sedikit ya di ujungnya, nah boleh ya. Jadi tergantung selera kalian. Nah setelah kalian sudah garis, itu maju dua setengah tadi, a ke k naik satu cm Nih, tadi A ke K naik 1 cm A ke K ini ya A, A ke K A ke K naik 1 cm naik 1 cm Itu kita kasih titik sesudah kasih titik baru K ke L maju satu. Nah, tadi ini titik K K ke L maju satu cm Nah, jadi maju Nah, setelah sudah mendapatkan titik-titiknya Baru kalian uh, hubungkan Titik K ke H H yang ini turun dari C ini Nah, itu digabungkan nah, nah dari, dari titik H yang naik di, dari F ini dihubungkan di ke G B. ya nah, nah dari G, G itu hubungkan B. ke D nah, di sini D G B. ke D nah, setelah itu dari titik K yang naik 1 cm dari A K, K, ke ya. K, K ke D ya K ke D nah sampai di sini sudah membentuk kerah dalam ukuran kecil ya. Nah, jadi ini kita buat kerahnya itu yang kita ambil dari baju orang itu. Dari baju orang itu bajunya dikasih, bajunya dikasihkan ke kita dan kita ukur itu cuma cm. Nah ini untuk rumus kerah yang udah kita ambil dari baju. Ya, jadi beda untuk kerah yang kita ambil langsung dari badannya. Jadi ini berlaku untuk cara membuat uh, kerah kemeja bersambung diambil dari ukuran dari bajunya. Selamat mencoba.